Hola Dreamers, balik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Aquarius dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Aquarius kemudian kita lihat kedepannya seperti apa dan dibacain khusus dari sisi percintaan kalau nanti kelihatan di kartu mengenai pendidikan, karir, keuangan, ataupun kesehatan dan sisi spiritual nanti dibacain juga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 Ada Two of Pentacles. Kemudian ada Five of Cups di sini. Kemudian kita lihat, Oke. ada Two of Wands. Oke, di sini aku lihat ada seseorang yang masih memikirkan kamu. Ya, di sini masih condong gitu kan condong ke kamu condong ke masa lalu di sini mungkin orang lama eh dan orang lama ini kelihatan banget mantan ya di sini ada dua di sini ada dua gitu kan jadi ya aku lihat mungkin bisa dibilang kalau kamu balikan lagi sama sosok ini otomatis dia nggak ada perubahan sebetulnya ya nggak ada perubahan cuma kalau kamu memang mau gitu kan untuk bisa bersama dengan sosok ini Silahkan aja ya yang aku lihat sosok ini juga yang aku lihat selain memikirkan kamu karena hal-hal tentang masa lalu gitu kan terkait dengan cinta dia siang malam ya berpikir ataupun uh, membayangkan kalau misalkan kamu dan dia bisa bersama gitu dan kemudian dia juga nggak bisa lepas dari kamu ya yang aku lihat dia nggak mau melepaskan dirinya yang aku lihat di sini dan dia pengen ada menjalin hubungan gitu loh menjalin hubungan yang Uh, istilahnya kayak serius gitu kan menjalin hubungan yang benar-benar mantap gitu ya benar-benar mantep dan benar-benar uh, bisa ke arah setia gitu kan itu pengen dia sih yang aku lihat dan mungkin dari kamunya juga seperti itu ya entah kalau mungkin uh, kalau lama itu apa yang terjadi sebelumnya gitu kan uh, di sini bermacam-macam tapi satu yang kelihatan adalah dia masih mikirin kamu, dia masih belum bisa move on, ya, belum bisa move on siang dan malam, mikirin kamu terus gitu kan, dan dia nggak bisa lepas. Untuk beberapa orang di sini, kalau kamu masih jomblo, belum punya pasangan gitu kan, atau yang aku lihat mungkin udah lama banget gitu ya, nggak nggak pacaran, dan mantan itu kayak udah uh, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Uh, jauhnya gitu kan uh, Terakhir kali pacaran 10 tahun yang lalu, lima tahun yang lalu mungkin gitu kan Nah itu Pasti orang baru kalau, kalau seperti itu yang aku lihat pasti orang baru Yang nantinya akan Masuk ke dalam kehidupan kamu Gitu ya Dan orang ini justru kalau untuk orang baru Dia mikirinnya itu Dia bingung, dia mempertimbangkan Betul, cuma yang aku lihat di sini Tergantung dari Situasi dan kondisi dia ya karena kalau da, kalau dilihat-lihat di sini, aku lihat dari dia itu bisa banget, bisa banget di sini langsung menuju ke kamu gitu ya, langsung uh, apa ya namanya, enggak, enggak pakai mikir lagi gitu ya, bisa juga ya aku lihat, tapi mikirnya belakangan mungkin kayak gitu ya karena udah udah terlanjur cinta gitu ya udah terlanjur cinta jadi kayak aduh aku mikirnya belakangan aja deh yang penting aku bisa sama dia dulu gitu ya jadi itu yang yang kelihatan untuk beberapa orang oke okay. nggak semuanya ya kalau dari kartu di sini zodiaknya ada two of pentacles ya di sini ada kaitannya dengan capricorn virgo libra di sini bisa juga taurus ya kemudian ada dari sesama Aquarius, bisa juga yang aku lihat di sini, ya. Kemudian, ada dari Cups, itu ada kaitannya dengan uh, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian, di sini ada Aries, Leo, dan Sagittarius, ya. Jadi, kalau kamu tertarik ke salah satu kartu, mungkin tadi Zodiaknya udah disebutin gitu, ya, satu persatu di masing-masing kartu, ya. Kemudian kita lihat untuk kartu zodiaknya ya. Di sini ada Aquarius betul ya. Karena kerasa banget di sini aku lihat mungkin sesama Aquarius ya. Kemudian untuk kartu berikutnya di sini ada Leo. Kemudian ada Sagittarius ya. Jadi uh, bisa jadi nih zodiak-zodiak ini yang mendekati kamu ya. Baik orang lama ataupun orang baru gitu ya. Tergantung dari uh, kamu ya di sini. Oke itu yang kelihatan dari kartu. Kita lihat di sini untuk energi yang lain ya. Untuk energi yang lain kita baca karena masih banyak waktunya ya. Jadi kita lihat untuk energi yang lain ada Seven of Wands. Kemudian ada Six of Cups. Kemudian ada Knight of Pentacles. Di sini aku lihat, kalau untuk energi yang sesi kedua ini, jangan buru-buru ya dalam memilih pasangan hanya karena kamu lagi single, lagi jomblo. Terus kemudian main nerima-nerima aja, gitu ya. Enggak, lebih baik single, stay single, lebih baik masih sendiri dibandingkan dengan uh, harus berjibaku ataupun harus Uh, ngurusin percintaan yang ribet gitu ya, jadi itu ya, itu yang kelihatan di kartu. Bukan berarti nanti, oh, orang yang lagi deketin aku kayak gitu ya, Alvin gitu kan? Enggak juga gitu ya. Ini untuk beberapa orang aja yang ciri-cirinya itu dia terlalu tiba-tiba banget ya, dalam hal percintaan gitu ya. Uh, apapun penawaran dia yang aku lihat di sini, kamu nggak harus, uh, kamu gak harus ngikutin apa maunya dia ya di sini justru kamu harus ngedengerin apa sih mau kamu gitu dalam hal percintaan kalau dia bisa memenuhi hal tersebut oke okay. kalau dia tidak bisa memenuhi hal yang kamu inginkan ya hal yang standar bagi kamu gitu kan itu jangan jangan jangan ya jangan dikasih kesempatan karena nanti uh, ujung-ujungnya kamu ya yang ngerasain uh, sakit gitu ya Oke, okay, itu yang kelihatan di kartu berproses aja ya. Di sini santai aja. Oke, okay, bye bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.